Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik semua Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan budi syukur kita kepada Allah Yang telah memberikan kita kesehatan dan kebahagiaan Dan yang kedua adalah Salawat dan salam Kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Alaihi Wasallam Yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah ini bersama Kak Nabila ya Hai uh, pertama kalinya yang saya hormati Ibu Kepala Min 14 Magetan yang dirahmati Allah serta Bapak Ibu Guru Min 14 Magetan yang berbahagia dan adik-adik semua yang ada di Min 14 Magetan yang Kak Nabila sayangi disini Kak Nabila mau membahas tentang memberi motivasi untuk adik-adik semua tentang semangat belajar. ya Ya di sini Kak Nabila ini dari Ponorogo ya dan Kak Nabila adalah jurusan PG PAUD. Semoga bisa menginspirasi, motivasi dari Kak Nabila. Ya jadi pertama, kalau ingin semangat belajar, pertama kita harus punya goals. Goals itu adalah rencana masa depan gitu. Oh, aku nanti waktu dewasa ingin menjadi seorang dokter. Gitu. Oh, aku ingin nanti kalau udah dewasa ingin menjadi seorang pilot, atau aku ketika sudah dewasa ingin menjadi seorang uh, motivator, atau ingin menjadi seorang hafiz-hafizah, amin ya dobel alamin ya, kalau ada hal-hal baik seperti itu kita aminkan bersama-sama agar diijabah oleh Allah. Nah, yang kedua, setelah itu membuat rutinitas, rutinitas. Jadi, ketika sudah ada goals ke depan, maksudnya rencana masa depan, kita buat rutinitas, buat kegiatan. Oh, gimana sih caranya biar bisa jadi dokter? Oh, gimana sih biar bisa jadi Motivator tuh gimana ya nanti kedepannya depannya bedanya yang sukses Jadi Hafiz hafizah tuh gimana sih caranya gitu Pertama misalnya Bangunnya pagi harus sholat subuh Setelah sholat subuh berdoa terus belajar Kayak gitu Itu contoh ya dari ya Kedua berbakti sama orang tua Jadi kalau berbakti sama orang tua itu kan Allah sayang sama kita ya Berbakti sama orang tua Ketika Allah sayang sama kita pasti semua doa kita dikabulkan sama Allah Ya kan Yang ketiga Belajar yang rajin pastinya Sering membaca buku Sering membaca buku pelajaran Boleh Nonton hiburan tuh boleh Nonton-nonton TV, nonton HP, Youtube Boleh sebagai hiburan Tapi harus tahu waktu, harus tahu jam gitu. Karena kita harus menyadari bahwa Ada cerita yang harus dikejar Ada orang tua yang harus dibanggakan Ya kan siapa yang jadi anak sukses angkat tangan iya kalau ingin jadi anak sukses harus berbakti sama orang tua dan nurut sama bapak ibu guru yang ada di sekolah yang membimbing adik-adik untuk belajar ya jadi semangat untuk belajar Biar jadi anak yang sukses video nya iya setelah itu setelah membuat rutinitas setelah itu membuat jadwal jadwal-jadwal Oh, aku tuh jam segini tuh harus ini ya. Harus belajar. Jam segini aku main. Jam segini jam misalnya jam 7 sampai jam 8 aku main gitu. Jam 9 sampai jam 10 aku Belajar kok terlalu lama ya jam 9 sampai setengah 10 Setelah itu Setengah 10 sampai jam setengah 11 Aku harus ngaji Insya Allah kalau tersusun dengan rapi Insya Allah menjadi terencana Dan jadi anak yang sukses karena bila yakin semua Jadi kalian pasti ingin menjadi anak yang sukses Dan membanggakan kedua orang tua ya, ya kan Jadi harus semangat belajarnya Kak Nabila yakin semua orang tuh pengen sukses Gak ada anak yang gak pengen sukses di dunia ini Jadi harus mengikuti rules-rules rules tadi yang di atas Apa itu rules? Rules adalah aturan yang Kak Nabila sebutkan tadi Yang kedua adalah sukses itu tidak ada yang tidak diperjuangkan adik-adik Jadi kalau adik-adik gak memperjuangkan gitu ya Kalau adik-adik gak memperjuangkan hmm, memperjuangkan kesuksesan kalian Gak mungkin kalian akan sukses gitu loh Gak mungkin diem aja, gak mau belajar, gak mau membaca buku, gak mau mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah seperti OSIS, seperti ekstrakurikuler Itu kalian gak mungkin, kalian akan jadi anak yang sukses, anak yang cerdas, gak mungkin Jadi sukses itu adalah hal yang harus diperjuangkan bersama, harus diikhtiari, harus diusahakan, harus diperjuangkan gitu Harus Dibangun, dimulai dengan membaca, dengan banyak menulis, banyak berdoa, banyak beribadah, menurut kepada orang tua dan guru, seperti itu. Dan kalau menjadi, mau menjadi orang yang sukses, kalian harus memiliki kemampuan di atas rata-rata orang lain. Nah, jadi kecerdasan kalian itu harus memiliki harus tingkatan yang lebih tinggi dari orang lain, itu kalau kalian ingin sukses gimana caranya belajarnya harus lebih giat ya jangan cuman main game terus main game nggak tahu waktu main game ya main game yang gak beraturan itu membuat kalian jadi anak yang malas nanti ya kan jadi kalau pengen jadi anak yang sukses pastikan harus punya tepat waktu yang terorganisir ya jadi on time tepat, waktunya tepat, main game-nya tepat. Oh, kalau dikasih waktu sama mama satu jam main game, ya udah satu jam. Jangan tiga jam main game terus. Nah, itu salah adik-adik. Satu jam main game, dua jamnya belajar. Atau satu jam, satu jam main game, setengah, setengah jamnya belajar. Setelah itu tidur. Nah, terus-terus Aturan-aturan yang dibuat oleh orang tua dan guru harus ditaati agar keadaan anak yang sempurna. Sukses, Allah akbar. Min 14 Magetan. Sukses, Allah akbar ya. Karena bila doakan kalian semua menjadi anak yang sukses, videonya allah ya dia ya. dia. Amin. Terus untuk menjadi yang berkualitas, kalian juga harus banyak belajar, banyak membaca kata Tak Nabila tadi, banyak berorganisasi biar dapat pengalaman ya dari pengalaman dari luar maupun dari dalam ya jadi membaca, jadi bersosialisasi dengan orang seperti itu. Jadi kan harus pintar-pintar dalam membaca peluang ya. Peluang itu seperti contohnya. Wah, oh, ada seleksi ketua OSIS nih, aku ikut nih untuk memperbanyak relasi aku, memperbanyak pertemanan aku seperti itu. Wah, ada lomba nih, ada lomba Cerdas cermat aku ikut ah untuk mengasah otak aku untuk mengasah kecerdasan aku seperti itu biar aku bisa tambah jadi anak yang pintar seperti itu adik-adik ya jadi harus semangat kalau ingin sukses semangat bela belajar terus manusia itu beda-beda kesuksesannya terus. Maksud karena bila beda-beda kesuksesannya adalah beda-beda bakatnya Jadi adik-adik usah minder Kalau adik-adik misal gak pintar dalam matematika Pasti kalian mempunyai kepintaran yang lain Kecerdasan yang lain Seperti pintar main bola misal Pintar main musik misal Pintar hmm, pintar dalam melukis misal ya. Jadi untuk guru-guru juga Nabila sarankan untuk tidak membandingkan Anak-anak yang satu dengan yang lain Hanya dengan Mohon uh, maaf, nih nilai akademinya gitu karena setiap anak itu mempunyai kecerdasan yang berbeda dan ada 8 kecerdasan yang berbeda. Uh, saya mau tidak memfokus dalam 8 kecerdasan ini, tapi intinya 8 kecerdasan ini dibuat untuk agar kita bisa melihat dengan luas gitu loh, anak-anak tuh mempunyai kecerdasan masing-masing yang berbeda. Jadi tidak bisa disamakan gitu. Untuk orang tua juga gitu, tidak boleh membandingkan, "Oh, anak saya itu pintar dalam matematika, ya. yang pertama kok yang kedua nggak pintar matematika sih? Gimana sih? Berarti anak saya bodoh dong." Enggak. Pasti yang kedua juga mempunyai bakat yang lain gitu loh. Yang kedua juga mempunyai bakat yang lain, yang ketiga bakatnya juga masing-masing, yang keempat bakatnya juga berbeda. Jadi memang setiap anak itu memang mempunyai kecerdasan yang yang berbeda satu dengan yang lainnya seperti itu jadi tidak boleh disama-samakan dan dibandingkan karena delapan kecerdasan itu dibuat untuk agar manusia tahu bahwa setiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda dan tidak ada satu orang pun yang menguasai delapan kecerdasan jadi karena bila tahu adik-adik pasti punya Kecerdasan dan bakat minat yang terpendam dalam diri adik-adik yang berbeda-beda, dan karena bila pengen kalian mendalami itu, misal Misal pintar musik, musiknya didalami, ya les musik, ikut lomba musik, misal pintar matematika, ya belajar matematikanya rajin, les matematika, terus ikut-ikut hmm, kompetisi matematika, begitupun bahasa Inggris, boleh. Les bahasa Inggris, ikut lomba, ikut les di pare, boleh banget ya. Itu kalau suka sepak bola, ada yang suka sepak bola olahraga di di ini dia apa namanya digeluti dengan rajin ya sepak bolanya biar bisa jadi pemain timnas, amin. Jadi kalian harus punya cita-cita setinggi langit ya, karena punya Allah, doa sama Allah, ya Allah, aku mbak ingin jadi seorang pesepak bola handal hamba ingin jadi seorang dokter hamba ingin menjadi seorang arsitek, hamba ingin menjadi seorang polisi yang amanah, yang baik yang solik, solikah ya Allah tolong kabulkan cita-cita hamba agar hamba menjadi anak yang membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua hamba amin yang terakhir jangan lupa selalu berdoa dan ikhtiar berusaha ya Wah senang sekali ini waktunya udah habis karena bilang mau undur diri dulu semoga apa yang karena Bila sampaikan bermanfaat dan masuk ke dalam hati adik, -adik semua semoga kita bisa bertemu ya kapan-kapan demikian yang karena Bila bisa sampaikan, ada kurang lebihnya, karena bila mohon maaf. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada adik-adik, semangat belajar. Allahu Akbar. 14 Magetan, semangat. Allahu Akbar. Sukses!